Serta klik tombol notifikasinya, persahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangal seputar Lesla tentunya. Baiklah, persahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, persahabat, ya tentu. Kita merasa bangga, merasa bahagia sekali kepada ide lagi saingan kita yang selalu menerangkan banyak prestasi, persahabat ya Tentu kita lihat keunggah pertama, ada kabar bahagia yang kita dapatkan bahwa Acara Lesti di AMI 2021 ini trending di Twitter, para sahabat, ya Luar biasa, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, trending di Indonesia Hashtag Lesti Ami 2021 persahabat ya aduh semakin bahagia dan semakin bangga Karena Lesla Lover selalu kompak dan selalu solid mudah-mudahan selalu seperti ini Mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut juga diunggah oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut Leslar Emang barbar -bar semangat Wow <gambilkan> Luar biasa banyak persahabat ya Banyak dimanjari komentar Banyak respon yang diberikan persahabat ya Yakni dari akun Instagram Nani Cueksan mengatakan membara semangat kita selalu ada buat mereka guys, karena tak sedikit yang gak suka sama mereka tuh persahabat ya Karena banyak sekali orang-orang yang sangat tulus, mensupport, mendukung Lesti dan Rizki Bilar. Selanjutnya persahabat ya, ini kabar yang sangat luar biasa membanggakan Alhamdulillah Dede Alasdi, congratulations artis solo pria atau wanita dangdut terbaik Duh, selamat ya, buat Dede. Masya Allah, Alhamdulillah. Suatu kebahagiaan, doa kita akhirnya dikabulkan. Persahabat ya, berkat dukungan, support, dan doa kita semua. Alhamdulillah, Idolah kesayangan kita bisa membawa pulang piala penghargaan. Tentu, penghargaan artis, solo, wanita, dan butir Duh, Alhamdulillah banget, persahabatnya. Dan berikutnya, kita lihat nih, ada potret dari kakak Bilar dan Dede Alasti Kejora, para sahabat ya yang mana ini detik-detik ketika Dede Alasti dinobatkan sebagai artis dangdut solo wanita terbaik, para ya di tahun ini, Masya Allah didampingi oleh suami tercinta dan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan di momen ini persahabatiah ya, ada detik-detik Kejora ini cium tangan kepada suami tercintanya ketika ingin naik ke atas panggung di ya, Perhatikan dedek Lasti cium tangan ke suami yang selalu membuat hati kita bahagia. Masya Allah bayangan di persahabat ya Langsung dipeluk juga nih oleh suami tercintanya Masya Allah mudah-mudahan bahagia terus Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Untuk idola kesayangan kita Haru bahagia melihat Lesti dan Pilar persahabat ya Apalagi tentunya ketika momen cium tangan dan hingga dipeluk Membuat kita semakin bangga dan selalu bahagia Hingga banyak sekali dikomentari banyak oleh para fans, yakni dari akun Instagram. Bunga, anuskor aja, anuskor deh, anuskor mengatakan, Masya Allah, asas bangga banget ya katanya tuh. Dan kita lihat juga komentar lain, diberikan dari akun Aira ayra mengatakan sebelum dia naik, Diambil kamera, dia cium tangan suaminya baru berpelukan. Katanya tuh memang luar biasa banget, ya. Idola kesayangan kita banyak sekali pujian yang selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, persahabatnya perhatikan di sinar potret, foto, dedek, dan kakak. Bilar memegang piala, ya. Masya Allah. Akhirnya dapat juga nih Persahabat ya Piala Ami Kongres untuk Dede Lesti Kejora Dan selanjutnya Persahabat ya Ada sebuah unggahan dari IGS nya Dede Lesti Langsung diposting aja Persahabat ya Foto momen ketika Bersama ayah Kejora Ketika mendapatkan Piala Ami juga Persahabat ya Dan sekarang Bersanding Dengan suami tercinta Berfoto juga Ketika memegang Piala Ami Waduh Luar biasa banget persahabat ya Lelaki hebat Yang dipunyai, yang dimiliki oleh Dede Lesti Kejora Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk keluarga besar Lesti maupun kakak Rizky Bilal. Ke kabar berikutnya Persahabat kita lihat juga nih Ada sebuah unggahan dari IGSnya kakak Bilar, ya Yang memposting sebuah postingan Dede Lesti Kejora yang sedang Memegang piala Ami Ward Ini sudah sampai di rumah Piala aminya langsung disandingkan di perut bundanya persahabat ya Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar Pialanya bunda Leslar, Leslar Junior, dan Leslar Lovers Tuh, Leslar Lovers, kalian tentunya luar biasa persahabat ya Sudah menjadi keluarga besar idola kesayangan Momen ini pun diunggah kembali oleh Anggun family atas ke Leslar 23 Kalimat kepseng pun dituliskan dalam postingan tersebut Subhanallah sehat-sehat ya Baby L Di dalam kandungan Bunda Lesti ini hadiah buat Baby L nih Masya Allah bangga bersahabat ya Makin bahagia makin semangat mendukung karya-karya dari Lesti dan Bilar Selanjutnya juga kita perhatikan Ada unggahan terbaru dari Bang Ariel ini unggah semalam Momen ketika bersama Leslar dan tim persahabatnya ketika Lesti mendapatkan piala penghargaan tuh Wow, luar biasa. Kalimat Gansun pun dituliskan oleh Bang Ariel. Alhamdulillah persahabat, dia selalu bersyukur dalam keadaan apapun teruslah berkarya dan jangan pernah bosan selagi di jalan yang positif. Amin Semangat Tuh Bersahabat ya Dikasih semangat oleh Bang Ariel Selalu berkarya Dan terus bersyukur Dan terus berjuang Bersahabat ya Untuk selalu Tentunya Mendapatkan Hal-hal yang sangat positif Berikutnya juga Bersahabat Kita lihat Ada sebuah unggahan Ternyata semalam juga Ketemu Bang Boy William Bersahabat ya Aduh Makin seru aja nih Semalam Dan Elasti Dan Kakak Bilar Bertemu teman kocaknya juga nih ke Boy ya luar biasa. Momen ini pun diunggah kembali oleh Kesel Putih Bilar. Ada kalimat yang dituliskan, "Jadi Halurum Tournya minta tolong Kak Boy buat konten di balik pintu Leslar, makno. Kalau nungguin mereka bakalan lama kayaknya." <gifat> Cute banget dia ya, request langsung ke Boy William. Dan selanjutnya, ada sebuah postingan juga nih di ig Pak Ferry ya. Ini ucapan selamat kepada Lesti. Alhamdulillah. Kongres de, atlasi ke tuh Semakin banyak dukungan dari orang-orang hebat Dan orang-orang baik Selain Pak Ferry juga Ada ucapan selamat dari Bang Putra Siregar tuh, Mengucapkan selamat ya dede masih Allah banget ya Orang-orang hebat, orang-orang baik Memang selalu banyak Mendukung Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah semakin bahagia dan semakin selalu bangga mengidolakan Lesti dan Bilar Berikutnya juga persahabatan yang perhatikan Ada unggahan dari kakak Bilar semalam Yang mengunggah sebuah postingan foto bareng dari alasi gejara Sweet banget ya mereka Masya Allah Alhamdulillah selalu tentunya melihat kebahagiaan, keharmonisan, dan keramatisan Lesti dan Bilar Apalagi bersahabat ya, tentunya kita bahagia Mereka selalu bersama dan semalam banyak sekali vitamin-vitamin yang sangat bahagia Disuguhkan langsung oleh idola kesayangan Ada kalimat yang saya juga dituliskan oleh kakak Bilar Lama-lama kami makin mirip Ternyata apa saya aja yang ngerasa begitu ya banget Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan ada komentar dari Kak Zenzi, Renzes Wardy itu mengatakan, apalagi perutnya katanya tuh aduh bikin ngakak universe persahabatnya Memang luar biasa di keluarga Konohan membuat kita semakin bahagia. Ada juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram. TV Putri Karlina tuh mengatakan, mirip banget itu yang namanya jodoh tuh." TV juga selalu mensupport idola kita. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia, serta cidukan vitamin manja di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay dengan pantun channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Les Platania. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menuju terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.